Tidak ada kekalahan yang paling hakiki kecuali Allah tidak pernah menolong lagi dan tidak pernah melindungi kita. Apa sebabnya Allah tidak menolong dan melindungi karena satu sebab, ittiba ahwaul kufar, mengikuti hawa nafsu orang kafir. Maka dari ayat ini saya bisa mengambil satu kesimpulan. Kekalahan adalah mengikuti hawa nafsu orang kafir Etiba ahwa il kufar yang dimaksud orang kafir di sini kembali kepada kalimat pertama ayat tersebut walan tardo akal Yahudu walan nasoro yaitu Yahudi dan Nasrani kalau sekarang dimisalkan sebagai barat Amerika Eropa dan sekutunya Nah Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kaki kita hati kita untuk melakukan satu amalan yang sangat istimewa tolabul ilm Rasulullah bersabda khairukum man ta'allamal al Quran wa'allamah sebaik-baik kalian Sebaik-baik manusia Sebaik-baik kaum muslimin Sebaik-baik pengikut Nabi Muhammad SAW Yaitu orang-orang yang mengajarkan Al-Quran Dan mempelajari Al-Quran Ini semua karena rahmat Allah Maka mari kita syukuri Kemudian selanjutnya saya wasiatkan pada diri saya Juga pada semuanya Marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah SWT Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang oleh Allah SWT Saya diberi judul yang sangat istimewa, istimewa Yaitu menyongsong kemenangan atau kebangkitan kaum muslimin Sebelum kita membahas apa saja yang harus kita fahami Di balik kata-kata menyongsong kemenangan atau kebangkitan kaum muslimin ada beberapa hal yang harus kita fahami, kita sepakati bersama. Yang pertama tentang kemenangan atau kebangkitan. Apa sih yang dimaksud dengan kemenangan? Ini kita harus sepakati dulu. Ya perbedaan definisi tentang kemenangan akan menyebabkan kita eh, apa ya, mempunyai tahapan yang berbeda untuk sampai kepada kemenangan tersebut. Maka pertama kali. Karena waktu hanya sedikit Satu setengah jam atau lebih sedikit ya. Maka pada kesempatan ini Saya akan mulai dari Definisi kemenangan Dan definisi kekalahan Menurut Allah Subhanahu wa ta'ala Saya menggunakan papan tulis ya. Maka Kalau ingin mencatat ya Mendekati papan tulis Nah, Saya mulai dari satu ayat Subhanahu wa taala. Oh, yeah. Pakai ini ya. Saya ya. Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dan menjelaskan tentang ini di banyak ayat. Salah satunya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 120. Walanqardo ankal yahud walanqardo Qul laa ina madamma minkum wal ladzaa walaa in tamatta anwaa' dan najidaa ka minan Apabila engkau mengikuti hawa nafsu orang kafir Setelah engkau mendapatkan ilmu Maka pada saat itu Allah akan mencabut dari dirimu Jaminan pertolongan dan jaminan perlindungan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 sama dengan mengikuti hawa nafsu orang kafir tiba ahwal kufar yang dimaksud orang kafir di sini kembali kepada kalimat pertama ayat tersebut Walantardo tarddo Angkal Yahudu walan nasoro yaitu Yahudi dan Nasrani kalau sekarang dimisalkan sebagai barat Amerika Eropa dan sekutunya Nah Hawa nafsu orang kafir dijelaskan oleh Allah Apa yang dimaksud hawa nafsu orang kafir Mari kita buka surat 20 Surat 45 ayat 18 Ayat ini menjelaskan Hawa nafsu orang kafir Ya, Bunyi ayatnya Coba lihat bunyi ayatnya Summa ja'alna syariatin minal amr La ahwa la ya, nah, ya, Kemudian aku jadikan kau di atas syariat Allah, ikuti syariat Allah itu. Jangan kau ikuti hawa nafsu orang yang tidak bodoh, orang yang tidak faham syariat Allah. Maka sebagian ulama mengartikan hawa nafsu di sini adalah ideologi. Atau syariat Atau way of life Ya Atau dari orang kafir Maka Mengikuti hawa nafsu orang kafir Maksudnya mengikuti ideologi Syariat way of life dari orang kafir Inilah kekalahan Menurut ayat ini Kemenangan adalah Kebalikannya Kemenangan adalah tetap istiqomah mengikuti syariat Allah. Nah, kemenangan kebalikannya tetap istiqomah mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu kita sepakati, ya. Yaitu definisi tentang kemenangan dan kekalahan. Ya Allahumma rahimakumullah. Sekitar tahun 30 tahun yang lalu, saya berangkat ke Afghanistan pada saat itu terjadi peperangan besar antara Mujahidin Afganistan dengan Mulhidin yaitu orang-orang komunis Rusia negara Uni Soviet yang kemudian setelah itu hancur nah, di dalam peperangan tersebut pada awal-awal peperangan nampak sekali Mujahidin itu kalah berhampir sejuta orang meninggal anak-anak kecil lebih dari ratusan ribu kakinya pincang kena ranjau. Mujahidin terusir. Banyak sekali pengungsi. Maka saya pulang ke Indonesia. Setelah sampai di Indonesia, teman-teman datang ke rumah. Di antaranya beberapa da'i dan mubalik. Dia mengatakan, kau bilang Mujahidin menang. Tapi kelihatannya kalah. Nuh, lihat, darah mereka mengalir. Anak-anak mereka dipenjarakan dan lain sebagainya. Macam mana kau itu? Saya bilang, eh. Walaupun terlihat mereka itu meninggal, terusir, di penjara, menjadi pengungsi. Mereka sebenarnya menang menurut Allah Subhanahu wa Di mana letakkan menangannya? Tetap istiqomah, berpegang teguh terhadap Allah. Kau, walaupun kelihatan hidup nyaman, tiap pagi berangkat kantor, setiap pagi makan lontong sae, Nonton sayur, hidup nyaman, pulang sore, tapi sebenarnya kau itu kalah. Karena apa? Kau mengikuti hawa nafsu orang kafir, ideologi orang kafir. Gitu. nih contoh yang kedua: tersebutlah seorang mujahid besar, namanya Sayyid Kutub. Dia di penjara yang kemudian dibunuh, ya dieksekusi. Pada saat beliau akan dieksekusi pimpinan negara Mesir pada saat itu mengirim seorang menteri spesial, menteri khusus. Datang pada saat itu mau dieksekusi sudah ya, eksekusi di Mesir itu uh, apa? Potong ya? Hah? Gantung, ah gantung. Pada saat ingin digantung kata dia, "Stop! Berhenti. Saya menteri khusus kiriman Bapak Presiden. Hentikan!" Kemudian dia datangi di Said Kutub. Dia mengatakan, "Ini ada surat dari presiden. Tolong Anda tanda tangan dilihat isinya Presiden." Said Kutub Kau dan seluruh anggotamu yang ada di penjara akan dibebaskan dan akan menjadi warga negara terhormat dengan syarat satu: minta maaf. Tanda tangan di permintaan maaf itu: "Apa kata Said Kutub? Wallahi, tangan yang setiap hari At-Tahiyat. membesarkan Allah haram." Menandatangani surat ini Apakah saya harus minta maaf Terhadap aktivitas jihad Yang diperintahkan oleh Allah yang saya lakukan Kaget menteri Kata menteri ya Said Kutub Itu berarti kematian buat kau Dan seluruh anggotamu Apa kata Said Kutub Ahlan wasahlan kematian Inilah kematian yang aku tunggu-tunggu Imanafiddin rahimakumullah. Menurut definisi ini, Said Kutub pada saat itu berada di posisi puncak kemenangan. Kenapa? Tetap istiqomah. Yang berada di puncak kekalahan siapa? Ya kita ini. <tid> Tidak istiqomah, tapi mengikuti ittiba' ahwa'il kufar, mengikuti hawa nafsu orang kafir. Sepakat terhadap kemenangan? Nah. Kalau sudah sepakat terhadap definisi kemenangan, mari kita lanjutkan daurah ini. Kalau tidak sepakat, sulit ya. Karena definisi yang salah akan melahirkan tujuan yang salah. Tujuan yang salah akan melahirkan tahapan itu sampai kepada tujuan. Tahapan yang salah akan melahirkan bekal yang salah. Oke, okay. sekarang saya akan bicara bekal-bekal apa yang harus dilakukan oleh seseorang. Supaya dia berada di puncak kemenangan. Yaitu tetap istiqamah. Nanti kita bahas kalau ada waktu Istri koma itu seperti apa Nah Di antara bekal yang akan kita bahas pada dauro kali ini adalah Yang pertama Bekal-bekal untuk menyosong kemenangan Islam Atau kebangkitan Islam Yang pertama Al-la'ilm Yang kedua At-taubat Yang ketiga Berjuang Ya, Al-jihad berjuang Oke okay. Saya mulai dari yang pertama Menyongsong kebangkitan Islam ya. Definisi kebangkitan dan kemenangan Harus jelas ya. Oke okay. Kita lanjutkan Saya mulai daripada al-ilm Saya tidak akan bahas ilmu secara detail Tapi ada satu persoalan penting yang kita harus sepakati Rasulullah SAW bersabda Di dalam satu hadis yang sangat masyhur Hadis ini sahih nah. Rasulullah bersabda Man yuridillah hubihi khairan Yufakihu fitid ya. Barang siapa yang apabila Allah menghendaki kebaikan atasnya Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan Mengarahkan orang itu untuk memahami ilmu din Saya ulangi lagi Man yuridillah hubihi khairan Yufakihu fitid ya. Barang siapa yang Allah hendaki dia Mendapatkan kebaikan maka orang ini dimudahkan oleh Allah untuk memahami ilmu din. Nih dari hadis tersebut maka kita bisa mengambil kesimpulan para ulama mengambil satu kesimpulan apa kesimpulannya hadisnya banyak maaf saya tidak tulis ya kalau saya tulis sebenarnya cepat tapi yang menyalin itu lama sekali ya karena di sini itu ada orang-orang menulis bahasa Arab caranya seperti membatik atau memahat ya naam oke. Okay dari dari hadis tersebut Para ulama mengambil satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Aslul khair. Ah, banyak maaf. Saya pakai bahasa Arab. Aslul khair. Tafakku fit Aslul khair. Dasar daripada kebaikan. Artinya. Adalah. Apabila seseorang mempelajari ilmu din. Dasar daripada kebaikan. Apabila seseorang mempelajari ilmu din Kalau bapak-bapak ibu-ibu tergerak hatinya untuk mempelajari ilmu din Allah sedang memberikan al-khair Kebaikan di dunia dan di akhirat nah. Makanya kalau ada anak-anak seperti tadi Hafal Quran suaranya bagus Jangan dicemoh ya Dia ini sedang mendapatkan kebaikan Sekaligus orang tuanya sedang mendapatkan kebaikan Dasar daripada kebaikan Oke, okay, saya lanjutkan. Mari kita buka satu ayat surat 24 surat 29 ayat 69. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Walladina fina lahum dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, maka Aku akan berikan hidayah Dia kepada jalanku dari ayat ini. Para ulama mengambil satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Saya tulis dalam bahasa Arab. ya. Saya tulis dalam bahasa Arab. Aslul hidayah al mujahadah. Ah. Artinya dalam bahasa Indonesia. Dasar hidayah. Ah. Dasar utama hidayah. Atau dasar daripada al hidayah. Adalah sama dengan mujahadah. Bersungguh-sungguh. Waladina jahadu fina lanahdiyan subulana Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku maka aku akan berikan dia hidayah, Hah? Hidayah. Maka dasar utama al-hidayah adalah bersungguh-sungguh. Ustadz Mana hubungan antara hidayah dengan ilmuuddin? Hidayah itu ilmuuddin, Pak. Ya, ilmuuddin. Mari saya akan tunjukkan Mari kita buka ayat yang lain Sampai di sini faham Dasar utama hidayah sungguh-sungguh Kalau orang tidak sungguh-sungguh Tidak akan mendapatkan ilmu din Banyak maaf Kita hari ini e, Di satu sisi kita melihat Banyak kaum muslimin Terutama pemuda-pemudanya mempelajari ilmu din Tapi banyak juga kita lihat Yang mempelajari ilmu din Tidak sungguh-sungguh nah, Hanya shih. Lewat saja Apa yang dia dapatkan Dia tidak dapat apa-apa Kecuali satu Tukang share saja Padahal ulama-ulama dahulu Untuk satu ilmu Dia mengulang sampai 70 kali Kenapa ibu-ibu dan bapak-bapak sekarang ini Hafal 3 josh Lupa 5 juz, Ya Nambah dua josh Hilang 6 josh Kenapa? Karena memang tidak diulang sampai 70 kali Kata ulama 70 kali itu ulang Pengulangan yang paling ringan Yang paling sedikit Yang bagus 150 Yang lebih bagus lagi 200 kali per ayat diulang Maka insya Allah Tidak akan pernah hilang oke okay. Sungguh-sungguh al -mujahadah. Ustaz Kenapa disebut al-hidayah kebaikan Mari kita lihat pak Hidayah itu Hidayah itu ada dua saya ulang dulu ya, uh, ilmu yang sudah kita sepakati waktu kita iktikaf dulu bulan Ramadan di sini ya. Hidayah itu ada dua. Yang pertama namanya Hidayatul Irshad. Yaitu petunjuk untuk sampai ke jalan yang lurus. Irshad petunjuk. Hanya memberi tahu saja. Nih, kalau kau mau lurus ke sana kalau mau masuk jana, sana Siapa yang memberikan petunjuk? Yang memberikan petunjuk itu adalah satu, nabi atau rasul. Yang kedua, kitab. Bisa Al-Quran, bisa Taurat, bisa Injil. Kalau sekarang Al-Quran. Yang ketiga, ulama' warosatul ambiya. Yang mengajarkan, melanjutkan aktivitas para nabi dan rasul. Yang keempat adalah ilmu. Ilmu yang diajarkan dan diwariskan oleh Nabi itu hanya memberitahu kalau mau lurus ke sana, meriki, kalau mau masuk jana, meriko. Ya, terus adapun hidayah yang kedua, namanya taufik. Hidayatul taufik, kalau hidayah itu taufik, langsung dibawa seret ke jalan yang lurus. Dibawa bukan sekedar ditunjukkan Tapi dibawa Itu yang melakukan hanya satu zat Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Hanya oh, Allah Maka Dasar daripada kebaikan Mempelajari ilmu din Dasar daripada mempelajari ilmu din Atau hidayah adalah Bersungguh-sungguh Khalas sampai disini <tuh> Rasul itu mendapatkan hidayah dengan cara diberi wahyu oleh Allah. Ya. Nabi Musa mendapatkan hidayah dengan cara diajak bicara oleh Allah. Wa Musa takliman. Orang-orang soleh mendapatkan hidayah dengan cara dapat mimpi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita ini mendapat hidayah seperti apa caranya? Wahyu kan? Enggak. Diajak bicara oleh Allah? Enggak, itu khusus Nabi Musa Mimpi enggak? Enggak Tapi kita mendapat hidayah dengan dua sikap Kalau kita melakukan dua sikap itu Pasti kita sedang mendapatkan hidayah Apa dua sikap tersebut? Dijelaskan oleh Allah di dalam surat Yaitu surat 39 ayat 18 Nah ini tanda kita mendapatkan hidayah Allah dina yastamiunal kaulafayat tabiuna asana ulai kalah dina hadahum wa ulai ulul albab. Mari kita lihat orang-orang yang mendapat hidayah Allah nih mendapat hidayah Allah itu cirinya dua hanya dua dan harus dua yang pertama yastamiunal kaul selalu mendengar atau membaca Al-Qur'an. Mendengar ini maksudnya membaca. Membaca al-qaul. Al-qaul itu apa? perkataan yang bermanfaat. Perkataan bermanfaat itu kata ulama yang paling bermanfaat Al-Qur'an, juga pelengkapnya yaitu hadis Nabi, ya. Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua, Ustadz, kapan kami diberi dikatakan mendapatkan hidayah fayat tabiuna ahsana kalau mengamalkan apa yang dia pahami Mengamalkan Al-Quran Kalau seseorang punya semangat keinginan Mau baca Quran Pagi-pagi baca Quran Malam dia baca Quran Baca Quran, baca Quran Ketahuilah dia sedang mendapatkan hidayah Kemudian dia punya keinginan untuk mengamalkan Memperjuangkan Ketahuilah orang ini sedang mendapatkan hidayah Sebagaimana Nabi mendapatkan wahyu Nabi Musa diajak bicara oleh Allah. Para solihin mendapatkan mimpi dari Allah. Kami dapat apa? Semangat untuk mendekati Al-Quran, sedang mendapatkan hidayah dan mengamalkan Al-Quran. Ini ciri orang yang mendapat hidayah. Ustadz, kalau saya itu lihat Al-Quran, males bacanya, apalagi mengamalkan hidayah telah dicabut oleh Allah pada diri Anda. Itu ya, Kholas sampai di sini. Faham sampai di sini Pak? Ini namanya Al-Hidayah Saya lanjutkan Sepakat sampai di sini Saya akan lanjutkan Nah Hidayah Jadi kalau Nabi Wahyu Nabi Musa diajak bicara Kalau kita membaca Ustadz membaca Al-Quran yang standar itu seperti apa? Jangan kaget Supaya tidak kaget pegangan Quran sekarang yang standar, menurut Allah dan Rasul-Nya, buka surat 3 ratus empat belas, seratus Baca standar ini, baca Al-Qur'an yang standar satu hari, satu juskah satu bulan, satu juskah? Baca yang standar min ahlil kitabi ummatun qaimah dan selanjutnya saya tidak baca selanjutnya ya menyingkat waktu ayat ini menjelaskan ciri orang yang mendapat petunjuk Allah. Atau ciri ummatun ko'ima Kalau di diartikan Ada ada yang mengartikan jujur Ada yang mengartikan lurus Ayat ini menjelaskan Saya ambil yang lurus ya. Ciri daripada umat yang lurus Umat yang lurus Apa cirinya? Ada tujuh Dari tujuh itu yang nomor satu Yang paling penting Yatluna ayatillahi ana alail Membaca Al-Quran Ana al-lail sepanjang malam. Saya buka kamus Arab Indonesia. Ana al-lail itu saya cari. Ternyata artinya sepanjang malam. Saya buka lagi saya cari. Ternyata ana al-lail itu saatun. Tawilatun fil-lail. Waktu yang lama di malam hari. Satu jam, dua jam, tiga jam. Makanya orang-orang terdahulu kalau malam hari... Kalau dikasih makanan, makanan ditumbuk dulu. Sampai lembut baru dimakan. Ditanya, kenapa harus ditumbuk Supaya lewat mulutnya cepat. Kenapa harus cepat? Supaya tidak menghabiskan waktuku untuk membaca Al-Quran. Tapi beda dengan orang sekarang. Malam hari malah makan kacang. Tidak ada kacang, dia beli yang sulit lagi. Kewaci. Gak akan selesai Kecuali kalau giginya sakit Orang durung gak Nih saya akan cerita Sebenarnya saya pernah cerita Saya ulang kembali Tersebutlah seorang pemuda Yang bernama Imam Syafi'i Pada satu waktu dia berkunjung Di rumah gurunya Saya lupa kalau Imam, Imam Malik Atau Imam Ahmad ya. Setahu saya Imam Malik ya Imam Malik. Imam Malik ya Lebih dulu Imam Malik Dia berkunjung ke rumahnya Imam Malik Imam Malik berkata kepada anaknya ada yang mengatakan anak imam malik ini putri Ada juga yang mengatakan putra Apa kata imam malik Eh, Nah besok Di rumah kita ini Akan datang seorang pemuda yang Istimewa Maka kau amati Pasti amalan istimewa dia nginep satu hari di rumah ini nah, Abi Nginep Sehari Setelah nginep pulang Anaknya dipanggil Nah Kau lihat tentang tamu kita, di mana letak keistimewaannya? Kata anak Imam Malik, ndak ada istimewanya bi, sama saja dengan orang lain. Bahkan orang lain lebih bagus. Lu kenapa? Paling tidak ada tiga hal yang menurut saya dia biasa saja. Pertama makanya banyak, nambah terus. Yang kedua nggak sholat tahajud. Yang ketiga sholat subuhnya ndak wudhu. Tidak mungkin Imam Malik manggil Imam Safi'i. Betulkah kau makan banyak? Nah, kenapa? Wallahi kata Imam Safi'i, terlalu sulit buat aku mendapatkan orang sesoleh kau. Sulit kali. Dan rumah kau penuh berkah. Makanan di sini makanan penuh berkah. Mumpung aku ketemu kau, aku makanmu. Sepuas makanan di rumahmu Supaya apa? Sehat akalku, sehat hatiku, sehat fisiku. Oh Waktu saya ngomong begini ada satu iwan yang lentuk Ustaz berarti makan di rumah ikhwan yang banyak lah <tuh> nah, Kalau itu tambahan Oh ya betul Kau kenapa sholat subuh nggak wudhu? Kenapa aku harus wudhu? Wudhu sholat isya belum batal Kau tadi malam gak tahajud? Betul saya nggak tahajud. Kenapa nggak tahajud? Wallahi, waktu aku selesai ngobrol dengan kau masuk kamar, di kamar aku buka Al-Qur'an. Begitu nikmatnya aku baca Al-Qur'an, enggak terasa sampai adzan subuh. Dan subhanallah, rumah kau penuh berkah. Satu malam aku di, nginap di sini dengan Al-Qur'an yang aku hafal dan hadis yang aku hafal, aku selesaikan 70 urusan kaum muslimin. Luna ana Ini yang standar Baca Quran di malam hari Lama Satu jam Dua jam Tiga jam Ini ciri orang yang Lurus Maka Iman Fidin Maka seseorang dikatakan Mendapatkan hidayah Kalau dia semangat Mempelajari Al-Quran Dan semangat Untuk mengamalkannya Khalas. Maka saya sudah menyampaikan Poin yang pertama Kebangkitan Islam Tidak akan pernah bisa muncul dan kita tidak akan pernah bisa menyongsong dengan baik Kalau kita tidak memegang ilmu Halas Mari kita masuk ke topik selanjutnya Yang kedua Pilar-pilar yang kedua Atau persiapan yang harus dilakukan Untuk menyongsong kebangkitan Islam adalah At-taubah Saya mulai dari satu ayat Buka surat 75 Ayat 1 dan 2 La uksimu biyaumil kiyamah Wa la bin Ayat ini menjelaskan Di antara pemandangan yang paling banyak terlihat di hari kiamat Adalah pemandangan orang yang menyesali dirinya Lauximu biaw milkiyam, aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa-jiwa yang menyesali dirinya di hari kiamat itu banyak orang menyesal di sana orang menyesal menyesal menyesal menyesal nah, dan puncak penyesalan itu adalah ya puncak penyesalan itu adalah di neraka. Mari kita lihat selayang pandang. Ayat ini perlu untuk kita memperbaiki tazkiyatun nafas. Buka surat 32. Ayat 12. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim. Rabbana absarna. Wasami'na farji'na na'mal salihan inna mu'kinun. Ya Allah. Alangkah ngerinya apabila engkau melihat Orang-orang yang berdosa di hadapan Allah Dia berkata Setelah disiksa dia berkata Ya Allah hari ini kami melihat kekuasaanmu Dan hari ini kami mendengar kekuasaanmu Tidak ada yang kami minta kecuali satu Kembalikan kami ke dunia sekali lagi Untuk apa? Beramal soleh Kenapa? Aku berada di puncak keyakinan Dan di puncak iman Menyesal Ya Cuman sayang, menyesalnya bagus. Cuman sayang, waktunya enggak tepat. Menyesalnya badal maut setelah kematian. Padahal menyesal yang diinginkan oleh Allah dan rasul-nya menyesal qoblal sebelum mati. Menyesalnya bagus, tapi telat setelah mati. Menyesal setelah mati, enggak ada manfaatnya. Malah mena menambah penderitaan Menyesal yang diinginkan adalah sebelum mati Kenapa? Karena Rasulullah bersabda At-tawba an-nadem Ini kata Rasulullah bersabda Hadis ini terkenal at an-nadem Rasulullah pernah bersabda Al-Haji Arafah Intinya haji itu adalah wukuf di Arafah al, al -harbu -heda ah. perang itu adalah tipu daya. Atau, At an tobat itu intinya penyesalan. Nih, tobat penyesalan. Kalau orang tidak menyesal, tidak ada tobat. Tobat intinya adalah... Tak ada penyesalan, tak ada tobat. Ya. Kemarin saya ke Padang. Saya ke Padang. Yang kemudian akhirnya viral itu, ada botol khomar yang harganya total itu sekitar 30 sampai 40 juta di, dihancurkan di Pantai Padang. Yang di situ ada batu yang dikatakan batu apa? Maling kundang ya. Kita hancurkan di situ. Ceritanya ada satu orang pengusaha mantan pengu, eh, pengusaha, lah, mantan preman, terkenal di kota Padang. Sudah tobat, dari situ ngobrol-ngobrol sama saya, ternyata, Ustadz, saya ini jago minum komar, saya sudah tinggalkan komar. Tapi di rumah saya, Ustadz, masih banyak komar-komar yang mahal. Ada yang satu botol harganya 5 juta. Botol-botolnya canggih-canggih, Ustadz. Saya koleksi dan sah komar-komarnya. Betul nggak cara saya? Saya katakan, Salah. Kenapa tobat itu dasarnya empat? Yang pertama, Anadam an menyesal. Yang kedua, Al-Iqla meninggalkan kejahatan dosa. Yang keempat, Adamul al -azam min Adamil Auda, punya keinginan untuk tidak mengulangi lagi. Yang kelima, kalau dosa kepada manusia, minta maaf, minta dihalalkan. Ada orang tobat, ya, dia tidak minum homar lagi, tapi anaknya namanya Johnny Walker. Tobat, kan dia ndak tobat. Lo terus bagaimana? Ganti nama anakmu menjadi Umar Ibnul Khotob Al Ali bin Abi Talib. Ya. Loh, ustaz saya punya koleksi. Tobatmu ndak main-main. Eh, tobatmu ndak serius main-main. Kau masih bangga dengan Umar. Terus bagaimana? Hancurkan semuanya. Tunggu sebentar, Ustadz. Dia pulang ke rumahnya, dia bawa mobilnya. Saya mau musawarah sama istri saya. Musawarah, satu jam kemudian dia datang. Mobilnya penuh dengan Umar. Kita bakar. Kita pecahkan hal ini. Kita pecahkan. Kita viralkan, ya. Tobat intinya penyesalan. Ha. Ya, Ahi. kita tidak akan pernah bisa menyosong kebangkitan Islam, kecuali kita orang-orang yang menyesali diri. Mari kita introspeksi, ya, supaya di dalam diri kita timbul penyesalan, dan setelah itu timbul atau... Tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Atau ibu orang yang tobat terhadap dosanya, seperti orang yang tidak berdosa sama sekali. Bersih, tapi ingat, tidak akan tobat seseorang kalau dia tidak menyesali. Mari kita lihat introspeksi diri. Ya, banyak maaf. Ternyata ada kesenjangan yang amat sangat jauh. Antara perintah Allah Terhadap kita Dan apa yang bisa kita lakukan kesenjangan yang sangat jauh Allah memerintahkan A Tapi kita justru melakukan B Mari kita lihat Yang pertama dalam hal pembinaan anak Apa yang diinginkan Allah terhadap kita Tidak main-main Nih buka surat 25 Surat 25 ayat 74 Yang diinginkan oleh Allah Rabbana min azwazina, wa a'yun waj'alna ja lil Ini doa kita, siang malam dibaca. Di dalam doa ini Allah ingin menunjukkan, eh, kalau kau mau mendidik anakmu, anakmu harus menjadi dua. Yang pertama kurota a'yun. Apa itu kurota a'yun? Senang mata memandang. Diingin hati melihat dia karena dia berangis tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala Kurata ayun Yang kedua, saya ingin kata Allah anakmu bukan sekedar menjadi orang bertakwa tapi imamul mutakin menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Ini yang diinginkan oleh Allah. Yang diinginkan oleh syariat Apa yang diinginkan Anakmu harus menjadi kurrota ayun Menyenangkan hatimu Karena dia menangis takut kepada Allah Yang kedua Dia bukan sekedar orang bertakwa Tapi menjadi pemimpin orang yang bertakwa Tapi apa yang kita lakukan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman <tuh> atau qawlan sadid. atasnya latah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka durhatan diafa anak-anak yang lemah hofu alaihim lemah anak-anaknya lemah dalam hal apa? dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal ahli dalam hal berpegang teguh kepada dalam ahlak Dalam segala hal Lemah Termasuk lemah dalam hal fisik dan ekonomi Takut kepada Allah Saya berani mengatakan Anda setuju atau tidak Kebanyakan anak kaum muslimin Duriatan di'afa Anak yang do'if akidahnya do'if Banyak maaf Ini saya ngisi pengajian aktivis muslim di satu kota Di tempat saya tinggal Ternyata saya dapatkan Bapaknya da'i Ibunya koordinator pengajian Anak-anaknya pertama Rambutnya model HPnya 4-4 3-4 itu apa 4G 4G itu berapa 4G sekarang saya lihat HP saya 3 Dia 4 Dan malam-malam setiap malam kumpulnya Di warung kopi, di warnet Bawa Quran Malu malu Apa ini? Lemah keberpihakannya terhadap Islam Lemah akidahnya Lemah ahlaknya Ini anak-anak kaum muslimin Padahal Allah menyuruh kita Imamul mutakin Didi di didik anak itu menjadi pimpinan orang mutakin. Ada kesenjangan yang sangat jauh. Banyak maaf kalau kita enggak sadar, ini kita tidak akan menyesal. Kesenjangan yang sangat antara perintah Allah dan apa yang bisa kita amalkan. Nih, mari kita lihat masalah yang lain ya. Kalau ini pembinaan anak-anak, sekarang sikap bapak-bapak banyak maaf. Apa perintah Allah terhadap bapak-bapak Tidak -bapak? banyak, cuma satu saja Tapi melikupi semuanya nih Buka perintah Allah Buka surat 66 ayat 6 Menurut ayat ini Tugas utama Sang bapak, sang suami Menyelamatkan anak istrinya dari api neraka Tugas utama Kalau tidak bisa, jangan jadi suami Jangan jadi bapak Bagaimana cara menyelamatkan anak istrinya dari api neraka? Allimu addibuhum wa Ajarkan dia akhlak dan ajarkan ilmu din. Kalau enggak bisa, jangan jadi bapak. Loh, tugas. Tapi apa yang terjadi hari ini? Banyak maaf. Kebanyakan bapak-bapak prestasinya kebanyakan hari ini kita buka 39 ayat 15. Ayat ini menjelaskan, sesungguhnya orang yang rugi yang memasukkan anak istrinya ke dalam api neraka. Tugasnya menurut Allah selamatkan anakmu dari api neraka. Tapi yang dia lakukan justru memasukkan anak istrinya ke dalam api neraka. Nih. Katakanlah orang yang rugi yang memasukkan anak istrinya ke dalam api neraka Terjadi kesenjangan Banyak sekali kita dapatkan bapak-bapak yang sengaja atau tidak sengaja paham atau tidak paham gaya hidupnya Gaya kepemimpinan di rumah tangganya Membawa anak istrinya ke dalam api neraka Terjadi kesenjangan Perlu introspeksi nah, Ustadz Bagaimana sih caranya supaya Kita bisa menyelamatkan Anak istri dari api neraka Sang bapak harus cerewet Bapak yang gak cerewet Masalah Ustadz yang harus cerewet bapak Kalau ibu Saya belum mendapatkan ayatnya ibu cerewet <laughs> Kalau bapak cerewet Ada ayatnya ya Kemarin saya singgung Saya ulang kembali Saya tulis Nih Surah 31 ayat 13. Bapak harus cerewet. Ingatlah ketika Lukman berkata kepada anak-anaknya ya Bunaya, wa ya di filmu fi mudhari. Dia selalu, selalu, selalu memberikan nasihat kepada anaknya Itu orang tua Ketemu anak, Allah berfirman Ketemu istri, Rasulullah bersabda Ketemu ini, jangan Ini tidak boleh Menurut Islam tidak boleh Loh, Bapak aku cerewet Allah yang menyuruh saya cerewet Ini yang terjadi, malah istri cerewet Suaminya membisu seribu bahasa Loh, ustad, istri cerewet tapi membawa ke jalan yang lurus. Boleh, boleh, ya, boleh. Oke, okay, halas. nih. Sekarang tentu nomor tiga ini keinginan bapak-bapak. Apa itu, Pak? Satukan pembinaan anak ini, Bapak. Yang ketiga, Pak, sikap ibu terjadi kesenjangan yang sangat amat jauh dalam pendidikan anak antara yang diinginkan oleh Allah dengan apa yang bisa kita lakukan. Mau menyongsong kebangkitan Islam terjadi kesenjangan yang amat sangat jauh antara bapak antara perintah Allah dengan apa yang bisa dilakukan, Mustinya membawa ke jannah malam bawa ke neraka. Ibu bagaimana? Nih, mari kita lihat. Kalau ibu kita pakai hadis, Rasulullah bersabda, dengarkan. dunia mata, wahoy rumata almar soleha. Hadis masyur Dunia ini perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan di muka bumi ini Wanita soleha Uis. Apa perhiasan yang paling bagus? Bukan intan Bukan berlian Bukan pajiru Tapi wanita Nih Saya akan bacakan satu hadis Masya Allah hadis ini ya. Dengarkan ibu-ibu Man -ibu. rojakohullohum ro'atan Fakot a'anahu ala dini falyattaqillaha satri yang artinya barang siapa yang diberi oleh Allah rezeki wanita salehah sebagai istrinya Allah memberikan rezeki wanita salehah sebagai istrinya faqad a'anahullahu 'ala satri dini maka Allah telah membantu dia separuh daripada dinnya falyattaqillaha fis-satri ada pun untuk separuh yang kedua. Bertakwalah kepada Allah. 50% sudah ada di tangan. Untuk mendapatkan tidak Allah dan jana. Tinggal melakukan 1%. 51% lolos. Lu kau mau dapat 50%? Istriku soleha bro. Hah? Dan main-main. Kalau anda punya istri yang pakai cadar. Pakai kerudung Di rumah... Selalu datang suami menyambut dengan senyum manis. Membina anak dengan bagus. Walhasil menyenangkan. Ya dipanggil Nawa atau Nah, Kehadirannya di rumah ini seperti cahaya. 50% din sudah ada di tangan. Itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi apa yang terjadi hari ini? Sekarang yang bisa dilaksanakan oleh kita hari ini... Nih, ayat yang saya sampaikan tadi Di masjid istiqomah Surat 64 ayat 14 Ya ayuhalladina amanu Ya ayuhalladina amanu Inna min azwazikum wa awladikum Aduwallakum fahdaruhum Serius ini Wahai orang-orang beriman Sesungguhnya anak dan istrimu itu Musuh buat kau Hati-hati kau terhadap mereka Loh Wanita soleha. iya jadi musuh. Tidak ada manusia yang paling jelek kepada kita. Melebihimu. Musuhnya di dalam selimut. Selimut tenanan. Musuhnya di mana? Di dapur. Yang ngasih makan kita. Musuh kita. Kenapa begitu? Terjadi kesenjangan. Yang diinginkan oleh Allah. Dan rasulnya wanita. Meninggir ya 50% dari tangan, Tapi yang terjadi menjadi musuh serius ini kesenjangan yang amat sangat jauh nih Asbabun kenapa ajadin itu jadi ceritanya ada seorang sahabat saya lupa namanya ya. dia mau berangkat hijrah mengikuti ke Madinah dari Mekah waktu dia berangkat di hijrah dihalang-halangi oleh anak dan istrinya kata istrinya bi Macam mana itu toko pulsa kita? <laughs> Macam mana rumah kita? Macam mana ini? Macam mana? Kata anak Abi, tidak usah hijrah. Walhasil akhirnya dia nggak jadi hijrah. Bahasa Jawanya digandoli. Betul ya? Berangkat hijrah. Beberapa tahun kemudian, akhirnya dia bisa hijrah. Waktu dia berangkat hijrah, dia kaget. Ya Allah, aku ketinggalan jauh. Sahabat prestasinya tinggi. Sudah berangkat. Kali-kali ngajinya Allah Yang di Saya belum lulus ikhrok satu dia. dia lapor kepada Rasulullah ya Rasulullah saya ini seperti ini Ya itu salah Turun ayat ini Istrimu adalah musuh buat kau Anakmu musuh buat kau Maka maafkan mereka Karena mereka sudah masuk Islam Dimaafkan Nih introspeksi diri Banyak maaf ini sebagai pedagang Kan rata-rata pedagang nih wa Surat Al-Mutoffifin ayat 1, 2, 3 Celaka orang yang curang Siapa seorang yang curang? Kalau dia menimbang untuk orang lain Dia merugikan orang lain Tapi kalau menimbang untuk dirinya Dia untungkan dirinya Walah hasil orientasi daripada bisnisnya keuntungan pribadi Merugikan orang lain Al-Mutafifin Coba lihat ibu-ibu kalau ke pasar Pulang pasar keringetan Bukan keringetan karena capek jalan Karena konsentrasi menawar barang Berapa? 350? Berapa? berapa? Sampai keringetan Padahal yang jual orang miskin Timpi 1 kilo berapa? 555000 ribu. Kalau ibu yang soleha, Pak, 25 ribu ambil semua. Saya ambil satu kilo saja. Itu ibu yang soleha. Di pasar nawar. Lewat jalan tol tidak pernah nawar. Di Indomaret tidak pernah nawar. Padahal yang punya jalan, yang punya Indomaret itu orang kaya sekali. Mestinya kau tawar. Di pasar, orang tuh gendong anak, sakit-sakitan. Berapa timpinya? 500 Sekilo berapa? 5 ribu. 4 ribu ya. Sampai keringetan. <gulis> Jelas masuk orang yang curang. Mustinya berapa ribu nih? Buat bu. Saya kasih alhamdulillah. 500 ribu. <gulis> Betul <gulis> tak bu? Betul. Sampai semapun. Apa-apa. Saya <gulis> maaf ini. Saya pernah naik mobil dengan teman saya. Tukang parkirnya sudah tua, kasihan. Mobilnya mewah. Dia kasih 5.000. Saya bilang, kenapa tidak jalan? Nunggu kembalian 3.000. 3.000 kau tunggu. Iya, aku tidak mau naik mobil kau lagi. Kau kasih 25.000, sudah tua itu. Inilah infak yang bagus. Kenapa dia tidak minta-minta? Dia bekerja. Kau kasih uangmu 100.000, uang 100.000 banyak ini. Banyak maaf ini. Urusan-urusan sekecil itu kita lalai. Wailul lil mutafifin. Mau menyongsong kebangkitan Islam? Perbaiki dulu saya. Karena Islam itu hanya bisa dikawal oleh orang-orang yang suci. Orang-orang yang bersih. Ditempa oleh Rasulullah 13 tahun. Dari bandit Islam, musuh Islam nomor wahid. Menjadi pahlawan Islam nomor wahid. Mau tahu pedagang yang istimewa nih saya cerita. Ibrahim bin ah, Ibrahim bin Adham itu toko. Dia toko jual baju. Waktu itu bajunya tinggal dua. Satu harganya 40 dirham, yang satu 80 dirham, yang bagus 80 dirham. Maka dia bilang sama keponakannya, "Eh, tolong kau jaga aku mau tidur di masjid, mau itikaf tidur capek saya. Nanti asar saya kembali." Oke. Okay. Waktu asa dia kembali ke tokonya, dia lihat ada Yahudi. Loh, pakai baju. Dilihat, ini baju dari tokoku ini. Ini yang harga 40 dirham. Iseng-iseng dia tanya, eh Yahudi, berapa kau beli? 80 dirham. Loh. Ini harganya 40, Pak. Enggak, 80, loh. Ini dari toko saya. Saya yang punya. Enggak apa-apa, aku sudah rela. 80, enggak apa-apa. 100 pun enggak apa-apa, enggak. Ini 40. Mari ke toko, aku tukar yang 80. Masal Kata Yahudi aku sudah ridho ndak Allah nggak ridho Aku nggak ridho Aku tuker Yang ini kau ambil Yang 80 40 kembalikan Ini cerita yang kedua Ini lebih istimewa lagi Saya lupa pelakunya Ada seorang soleh Dia, di, dia kebetulan Pedagang sukses Biasanya ibu-ibu Dari desa Setor Kain kepada dia Yang habis disulam setor Ada satu ibu Nyetor kain Berapa harganya, Ibu? 15 dinar. 15, uh, 25 dirham. Bu, banyak maaf, Bu. Menurut saya ini terlalu murah, Bu. Lu, mestinya berapa? Ibu naikkan lagi. Ya udahlah, 35. Masih murah itu, Bu. Naikkan lagi. Saya sudah tidak mampu, udah. Saya beli 100 dirham. Kalau orang sekarang ada ibu dari desa, lu, ibu dari desa, kesempatan kita. Belah. 25 dia tidak ngerti harga tawar sampai 5. apalagi ibu-ibu yang nawar sampai ke hmm. ini pedagang model apa ini 35 terlalu murah pak naik bu naikkan naikkan aku sudah sudah paling tinggi ndak boleh saya menaikkan boleh 100 dirham tak bayar terjadi kesenjangan yang sangat jauh dan saya rasa cukup karena waktu sudah sempit maka kita bisa mengambil satu kesempat, kesimpulan Hasil introspeksi diri Kita Ada kesenjangan jauh Antara apa yang kita lakukan dengan apa yang diberikan oleh Allah Maka kita harus menyesal Untuk menuju kepada taubat -taubah. Barang siapa yang menjalani taubat Maka dia orang -orang. Untuk mengawal <Sessizuk> Nomor 3 <Sessizuk> Mari kita Nabi <Sessizuk> <Sessizuk> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda